Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sayur pare atau bitter melon memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya, 1. Menjaga kesehatan jantung. Sayur pare mengandung senyawa polifenol yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. 2. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dan vitamin C dalam sayur pare dapat membantu mengurangi kerusakan kulit akibat radikal bebas dan menjaga kulit tetap sehat. 3. Menjaga kadar gula darah. Senyawa yang terdapat dalam sayur pare dapat membantu mengatur kadar gula darah, sehingga dapat bermanfaat bagi penderita diabetes. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam sayur pare dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Menjaga kesehatan pencernaan. Serat yang terkandung dalam sayur pare dapat membantu memperbaiki kesehatan sistem pencernaan dan mengurangi risiko sembelit dan penyakit lainnya. 6. Menjaga kesehatan mata. Kandungan beta-karoten dalam sayur pare dapat membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah risiko penyakit mata seperti katarak. 7. Menurunkan berat badan. Sayur pare rendah kalori dan kaya serat. Sehingga dapat membantu mengurangi nafsu makan dan membantu menurunkan berat badan. 8. Menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin K dalam sayur pare dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. 9. Membantu mengatasi peradangan. Kandungan senyawa antiinflamasi dalam sayur pare dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan peradangan. 10. Meningkatkan fungsi otak Sayur pare mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer. 11. Menjaga kesehatan ginjal Kandungan antioksidan dalam sayur pare dapat membantu mengurangi risiko kerusakan ginjal dan menjaga kesehatan ginjal. 12. Mencegah kanker Senyawa yang terdapat dalam sayur pare dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko terkena kanker. Namun, perlu diingat bahwa meskipun sayur pare memiliki banyak manfaat kesehatan, konsumsinya harus diimbangi dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika ingin memasukkan sayur pare dalam diet sehari-hari.